Sebelum ke videonya di sini, saya pribadi mengatakan ataupun mengucapkan Terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada sahabat Zodek48 Yang selalu mendukung, mensupport, serta mendoakan channel Zodek48 Semakin berkembang sehingga sampai saat ini mencapai 50k subscriber Semoga dengan dukungan kalian kita akan memberikan ramalan-ramalan terbaik Sepanjang masa seputar zodiak. Oke, okay, tidak banyak basa basi, kita langsung ke videonya Halo sahabat Zodiac 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video kali ini kita akan bahas tentang Raja Zodiac dan Ratu Zodiac di bulan Mei tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada Raja Zodiak di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu Ratu Zodiak di bulan Mei tahun 2021. Jika kartu Raja dan Ratu Zodiak sudah kita dapatkan, kini saatnya minta mengambil kartu support energy yang dapatkan masing-masing Raja dan Ratu Zodiak di bulan Mei tahun 2021. Pertama, support energy kepada Raja Zodiak. Selanjutnya support energi kepada ratu zodiak di bulan Mei tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan dan ratu zodiak di bulan Mei tahun 2021. Pertama kartu kesimpulan kepada raja zodiak. Selanjutnya kartu kesimpulan kepada ratu zodiak. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk raja Zodiac di bulan Mei adalah five of Swords ataupun lima pedang untuk raja Zodiac di bulan Mei tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Gemini di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang tegas disiplin bertanggung jawab pantang merah dan suka bekerja keras memperjuangkan sebuah keluarga memperjuangkan haknya dan memperjuangkan kebahagiaan yang ingin digapai dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang raja zuriat suka melihat situasi dan kondisi, suka melihat satu peluang yang dimana di sini menjadi kesempatan untuk memperjuangkan serta meningkatkan kehidupan keuangan di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang raja zuriat suka mengajak orang lain, suka memberi bantuan kepada orang lain, suka membantu orang lain, yang dimana di sini bersifat mendatangkan keuangan kepada orang lain, yang dimana di sini akan berdampak positif. Kepada seorang Raja Lodiak di bulan Mei tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Raja Lodiak akan mendapatkan aura dan respon yang positif dari orang-orang yang dia bantu. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa. Dan dalam kategorinya adalah seseorang yang lebih tua dari seorang raja zodiak sendiri, dan di sini menggambarkan seorang raja zodiak, ataupun yang dikategorikan di sini sebagai seorang Gemini yang merupakan seseorang yang disiplin, tegas, bertanggung jawab, dan suka membantu orang lain, akan didukung penuh oleh orang-orang yang ia bantu, didoakan oleh orang-orang yang ia bantu, dan mendapatkan support serta aura yang positif dalam yang ia bantu, sehingga di sini bisa dikategorikan seorang Gemini merupakan sosok seseorang. Raja Zodiak di bulan Mei tahun 2021. Dan tukar kesimpulannya adalah De Hierope. Pancala umumnya De Hierope itu diartikan adat istiadat, tokoh agama, orang yang disiplin, orangnya yang taat ajaran, orang yang suka membantu. Dan jika kartu De Hierope kita gabungkan dengan Raja Zodiak di sini menggambarkan sosok seorang Raja Zodiak itu dikategorikan Dikarenakan seorang raja zodiak suka membantu orang lain, suka melihat situasi dan kondisi untuk mendatangkan income kepada orang lain, yang dimana di sini berdampak positif pada kehidupan orang lain, yang dimana di sini juga seseorang, ataupun orang yang akan membantu memberikan respon aura yang positif kepada seorang raja zodiak, sehingga di sini bisa dikategorikan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang menjadi raja zodiak di bulan Mei tahun 2021, dan untuk Ratu Zodiak di bulan Mei adalah Eight of one ataupun delapan tongkat untuk ratu zodiak di bulan Mei tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Virgo. Di sini digambarkan seorang Virgo akan disiplin dalam kehidupan, akan disiplin dalam waktu, akan disiplin dalam berjuang, akan disiplin dalam bekerja, akan disiplin dalam bekerja yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang Virgo sendiri. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Virgo tidak suka membandingkan orang lain, menerima padanya, menerima pasangan, dan menerima semua yang akan ia terima di bulan Mei tahun 2021 dengan secara igas. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Virgo suka mengajak orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain di dalam bekerja, yang di mana di sini bisa membantu kehidupan serta mendatangkan income yang lebih bagus, dan di sini bisa dikategorikan, bisa mendontak kehidupan orang lain dan di sini seorang Virgo merupakan sosok ratu zodiak di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik opkap. Secara umumnya naik opkap itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dewasa serta seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri dan di sini menggambarkan sosok ratu zodiak di bulan Mei tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana mana di sini kedisiplinan. Jawab sudah berbagai menjadi kunci kepada seorang Virgo sehingga bisa di sini seorang Virgo dikategorikan sebagai seseorang ratu Zodiac di bulan Mei tahun 2021 dan di sini of merupakan orang-orang terdekat pasangan ataupun orang-orang yang ia bantu memberikan aura yang positif respon yang positif kepada seorang Virgo di bulan Mei tahun 2021 dan tukar kesimpulannya adalah the High prestige. secara umumnya the High itu diartikan mahir dalam intuisi. Mahir dalam spiritual, mahir dalam segala bidang dan mahir mengerjakan sesuatunya. Dan jika kartu daya prestis kita gabungkan dengan kartu zodiak di sini menggambarkan sosok kartu zodiak merupakan sosok seseorang yang disiplin bertanggung jawab suka berbagi dan memberikan informasi kepada orang-orang di sekitar yang dimana di sini akan mendatangkan income kepada orang-orang di sekitar yang berdampak positif kepada kehidupan. Di sini juga seorang pasangan ataupun orang-orang di sekitar akan memberikan respon doa dan dukungan kepada seorang Virgo. Agar kehidupannya lebih bagus lagi, sehingga di sini seorang Virgo bisa dikategorikan sosok Ratu Zodiak di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya yang menjadikan patokan kepada seorang Raja Zodiak dan Ratu Zodiak di bulan Mei tahun 2021 adalah suka berbagi dan pandai melihat peluang hmm. untuk mendatangkan income kepada diri sendiri dan mendatangkan income kepada orang lain. Yang dimana di sini seorang Raja Zodiak adalah seorang Gemini.